Sibat Berkabung Mersibat no Anak siapa ni? <tuk> <tuk> Doktor Batu resa ni kot Sini apa hal lain kau sini Ada lubang ke belakang Tak payah cerita <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Take care. Bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke, musikal lawak superstar 3 kali ini sudah memasuki minggu yang ke-8 cuy. Dan saya baru mereaksi yang minggu ke-7 ya. Uh, yang tadinya saya mau gabung, gitu ya, minggu yang ketujuh dengan minggu yang ke-8. Ternyata, oh ternyata, minggu yang ke-8 itu adalah dua persembahan, gitu ya. Jadi, saya nggak bisa mereaksi dalam satu video ini tiga-tiga ini, cuy, tiga video gitu. Dan saya buka Instagram, ya, saya buka Instagram dan melihat DM-DM diam orang Ternyata, ada salah satu peserta yang banyak juga peminatnya. Enggak tahu banyak peminatnya karena tamu jemputannya ke atau gimana, cuy. Yang mana persembahan dari Chili minggu ke-8 uh, persembahan yang kedua, ya. Yang spesial dari persembahan Chili yang kedua ini adalah tamu jemputannya, cuy. Tamu jemputannya adalah Yopare. <lacht> Yopare. Enggak tahu penyebutannya seperti apa sih. Yopar, Yopare atau Yopare gitu ya. Oke, jadi seperti biasa, saya akan buat dua video. Yang pertama, kita akan mereaksi persembahan ubi di minggu yang ke-7, ya, di minggu yang ke-7, dengan persembahan dari Cili, minggu yang ke-8, persembahan yang kedua, ya, persembahan yang kedua. Nanti, next, ya, setelah video ini, nanti saya insya Allah akan buat lagi persembahan ubi, pastinya ubi lah aja, ya, persembahan ubi yang minggu, eh, minggu ke-8, persembahan 1 dengan dua. Jadi next lah cuy ya next Saya akan tetap saya akan buat cuy Oke cuy videonya udah siap Dan saya sampaikan sekali lagi cuy kepada korang Kalau ingin melihat original videonya Sekali lagi kalau ingin melihat original videonya Korang bisa tengok di Astro Gempa ya Pastinya di Astro Gempa dan banyak juga di channel-channel Youtube yang lainnya cuy Di sini saya sekedar mereaksi sahaja. Di sini saya benar-benar ingin mereaksi sahaja Oke, okay. dan seperti biasa kita hitung mundur lagi, cuy! Tiga, dua, satu, boom. Oke, okay. minggu yang ketujuh ya? Eh, <laughs> deh, jadi ini ya? Kuli bangunan, ya. lagu apa? Lagu teknik, kapal teknik wow. <laughs> Oh, disini ceritanya dia jadi ini Kuli, kuli bangunan gitu ya Maksudnya pekerja bangunan Tapi dari negara India India, Bangladesh Pokoknya eh, berbau India lah cuy ya Masuk, oke okay. okay, masuk Cerita ini Si, oleh berubah oleh majikan apa per, pekerjaan apa tadi oh jadi sebutan di Malaysia beda ya Pe, pekerjaan si pekerjaan si eh dan dendutnya dapat ya. Asyik. Mursi, tiba-tiba. Hari ini tak mau <laughs> kiri-jaga. Hari ini duit, gaji tak masuk, jangan kiri-jaga. Kita birinti, iya. Hei, pak. Kita birinti. Ha? Jangan asyik duduk saja Asyik Oh, Apa dia? oh Lagu dari ini ya, Baik Slam ya Asyik Harmonis <laughs> wow. ya Fasihnya nyanyi, -nyanyi. Hmm. Hei Engkau dah pandai nak melawan aku kan? Eh? Korang jangan main-main ni eh, dengan aku eh Aku tak bayar ke? Aku tak hidupkan permit ke? Pernah kantoi? Tak pernah Aduh Bos kau kabel besar kau paham tak? Ha? Memang takkan kantoi <coughs> ta Tapi, <coughs> tapi <coughs> apa pulang gaji tak bayar Anak bini makan apa? Bos yeah firmit darah hidup eh. kami semua takut kan eh takga jangan nak besar kepala eh kau? kau kat negara aku tau jangan nak tunduk kepala kau aku pijak kepala kau berdiri kan eh sudah pandai main senggugut ha eh Ui. apa apa Se senggugut tu kau friend kau ah ugut ugut so, apa si main senggugut apa sih yuk kita ulang di situ ji oh. sudah pandai main senggugut ha eh senggugut, senggugut. tu kau friend kau Ah uh, Wau, wow, sudah pandai main ugot, ha? Uh, ugot? Kau nak buat apa? Huh? Hey. Kau nak buat apa dengan aku? Hey. Jangan takut, mursi! Sibat! Berkabur! Mursi! <laughs> mursi! <Huh? laughs> Ini... Jadi... <laughs> Jadi Goku ya, film Goku gitu. Dragon Ball gitu. Apa tadi mursi bah? Tenggu ugot tu girlfriend kau Ah, yeah. Ugot ugot so, Sudah pandai main ugot dah. Ha. Eh. Habis tu kau nak buat apa? Hah Hei Hei Jangan takut Mursi Sibat Bergabur Jadi apa? Mursi bat Mursi bat Oh bergabur Habis tu nak buat apa? Hei Kalau nak bergabur nak buat apa lagi Hei Hei Hei Tak nak buat apa Tak nak buat apa Tak nak buat Tak nak buat Tak nak pun Kuru Kuru Kuru Takkan dia pakai Salang kotor Aiyai Aiyai Hoi Hoi Hoi Momennya dapat banget sih ya. Siapa? Oh, soru sorar wanita. Eh, tangga cih, kau dekat dekat boot depan deh. Apa punya kak? Hei, jangan khawatir, buru buru. Buru buru. Itu kayak ngasal sih ya. Ada beri nih kak? Ah, oke. Saya bayar. Bayar? Janji ya? Janji. Satu satu gol satu orang siapa? orang satu kol, satu kol, satu kol, satu kol, satu kol, satu kol, satu kol, satu dia satu kol, satu kol, satu kol, satu kol, satu kol, satu kol, satu kol, satu kol, satu Grahas? Siapa jem? It, tamu jemputan ini. Ayo. Ayo. Oke guys, next pose, next pose. Ayo. Ini siapa tamu jemputan? Tapi pernah lihat ini? Legend kayak ini sih? ini, ini yang di atas ya. Aduh. Nah, wah, bukan main letik ya. Main. Bagus, bagus. Mak, baru tiba ini dah sampai. Sol, sol, sol, mari sol. Eh, itu suara dia. Pakai suara sendiri. Pakai suara sendirilah. Oh, empat ya, empat orang. Eh, sayang dekat siapa? Eh, eh, eh. Kenapa? Kenapa? Itu, itu, itu, itu, itu, Kenapa? Eh. <laughs> Pakai baju apa? Sudah kerja bagus. Exitnya. <laughs> ba... Baju uniform. Eh, sudah lupa sama kawan-kawan? Dia memang polis. Dia memang polis. Dia memang polis. Oh. Oh. <laughs> eh, eh, <callig> <gulung> Ternyata, ternyata ada kerana mukanya ini, muka-muka India, muka, muka Bangladesh gitu ya. Kita ulang dulu ya. Ba! Ya, <laughs> ya. Yeah, yeah, <yeah>. Baju uniform! <laughs> eh, hey, sudah lupa sama kawan-kawan ke? Eh, dia bukan Bangladesh macam Dia memang polis. <laughs> eh, muka nampas <laughs> sama. Muka nampas sama betul <laughs> ya? Muka <Main -main>, nampas <laughs> Aku tak buka gerak as datang lima orang tau. Eh, hey, sini ampas sajalah. <laughs> eh, hey, Kak Jina, jangan nak berlakon. Kau pun gerak as kan? Oh Kalina gerak kasih juga. A... Pengacara pengacara. Kau macam mana? Oh Kalina gerak kasih A... juga ya di... Maksudnya ya. Ini, Dato, Ada uwe, di acara itu ini, ya. Membusuk aduh. Aduh. Nah, mic okay. lucu. Lapor, yeah. Kita sudah laporan dulu. Oh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hey, koca, Ada plot twist ya. Pijak Aminah. Eh, mana? Pijak mana? <laughs> ah. hmm. hey, eh, eh janganlah macam ni, jangan. jangan, jangan, jangan. <laughs> eh. Hey, Kocak Awak sudah pica Aminah. Mama, pica mana? <tif> uh, uh. Hmm. Eh, eh, jangan lupa. Pica Aminah. Perempuan ada mengatikan, bos. Uh. Lembu punya susu. Tapi, huh? Sali dapat nama. Tapi, Sali bola main. Tapi, dapat nama. Uh. Tunggu, eh, murci bat, tolong. Hey, eh, bukan murci bat. <tif> <tif> <tif> <tif> murci, sibat. Sali, sabu. Sali, sabu. Sali. Saya tidak... Aduh, Nami Berisi Aduh Mudah-mudahan ada ini komentarnya, Cik gerak khas ya yang ditiru oleh al jamis asli gitu cie. udah habis. eh nggak ada cuy aduh suri banget cuy ya untuk yang untuk yang uh, minggu ketujuh ini nggak ada komentar saya nggak tahu dia dapat berapa bintang di sini cuy kalian bisa komentar yang sudah tengok cuy ya kalian bisa komentar biar saya bisa tahu juga gitu cuy ya saya pikir tadi ada cuy aduh jatuh ya, saya ambil dari mana video ini ya mungkin original langsung dari ini cuy ya kalau nggak salah ya langsung saya ambil dari astro gempa gitu cuy oke persembahan yang kedua kita akan melihat persembahan dari Chili ya Chili Tiga, dua, satu. Tolonglah. Aduh, mencur Jujur cuy ya, sebenarnya uh, selama saya mereaksi ubi, saya selalu melihat peserta-peserta yang lain cuy. Ya walaupun nggak ada yang request peserta yang lain, saya tetap tengok gitu ya, karena saya juga ingin belajar jadi juri gitu ya, ingin menilai masing-masing persembahan mereka cuy. Dan saya saya sudah tahu uh, apa namanya personil yang ada di Chili ini cuy ya. Sampai Aceh. juga bagus suaranya ni, Cik. Siapa lagi namanya yang saya lupa ni, Cik? Ha, ha, ha. Jom, kau ikut aku, jom. Eh, bukan eh, eh. saya sakit dia. Hah? Ha, dia sakit? Ha, ha. Nak apa? Saya nak jumpa doktor. Tak boleh. Kenapa pula tak boleh saya nak X-ray kaki saya? Kau kalau aku dah benci, tengok muka kau apa aku benci kau tahu? Eh dah, kenapa pula? Kenapa hal? So, eh, kau yang pergi write RZ member, kau ingat aku member, member kau pergi lantaklah muka kau, tak ah, suka. Sabar, sayang, sabar, sayang, sabar, sayang. Ah, ah, riak, eh, kau riak, eh. Sabar, sabar, sabar. Awak, ah, ah, dia, dia nak jumpa doktor boleh? Kenapa tak beritahu awal? Ah, dia nak isteri <laughs> boleh? Oh. Ah, boleh? Eh, saya cakap, tadi kata tadi kata tak boleh, dia boleh pula. Kau, kalau aku dah benci show kau lirik kau penyanyi kau semua aku tak kenal. Eh, jangan personal, jangan personal. Personal eh. Personal. <laughs> Boleh, tak dia nak jumpa doktor. Boleh, kenapa tak bagi tahu? Ah, panggil lah doktor. Ha. Betul kau nak jumpa doktor aku. No. Kau jangan menyesal tau. Boleh. Doktor. Doktor. doktor! doktor! doktor! Ceritanya bidan apa namanya? Sesternya ini ya, ada kelainannya. Doktor. Nah, ini dia. Doktor. doktor! Aduh, hey, you huh? Anak siapa ni? <laughs> <laughs> uh, doktor, sepatut resen ikut, sini apa hal live keluar sini Ada lubang ke belakang Tak payah huh? cerita, <laughs> tak payah cerita ada perang, apa semua <laughs> tak payah <laughs> Eh, hey, hey, eh, excuse me, ini doktor aku ha? <laughs> huh? Ini doktor Syafiq You pari Eh, Syafiq? Kai... Syafiq! Kai... Eh Syafiq! Kai... Nisapa yang dengan dok ada Adakah tiang kekasih niang Memang betul kekasih yang Dari klang tang. Eh... Bagus lagunya ini Macam mana kau boleh datang sini? Lagu ini? Thailand atau gimana ah, sih? Tang tiang tiang? Baik pula kau Syafiq, <laughs> Syafiq Ya makcik, makcik. <laughs> Sayang, sayang Ya sayang Aduh, spontannya keluar oh, je Spontannya sayang. keluar Saya masih rindu sama awak uh. <laughs> Awak, awak ya. Apa beza awak dengan <laughs> Harry, Harry Potter <laughs> Lagi kedai helikopter Balik rumah, helikopter jatuh. <laughs> <laughs> ni pijak lain jawab-pikat lain kau pergi jawab pantun mana kau jumpa doktor kau ni eh hey, doktor ni hari merdeka itu tau yang budak yang curuk jari tengah tu hey! eh apa angjelo jari tengah maksudnya mana kau jumpa doktor kau ni eh hey, doktor ni hari merdeka itu tau yang budak yang curuk jari tengah tu eh budak eh apa ni maksud apa sih gua enggak paham je sumpah gua enggak ah, paham. Tahu tak? saya suka dengan dia sebab dia boleh pantun sambil bercerita tau awak tak boleh Eh, awak kena ingat eh, dulu kami bercinta ibarat isi dengan tulang. Hah? Kalau ini kayaknya dikonsep hey. sih, ya? Setidak-tidaknya aku tak rampas kekasih orang, ha? Kita ni sebagai laki buat baik berpada-pada. Buat jahat, jangan marah. Oh, hey, oh, jangan marah lah dia. Ha, doktor, jangan layan sangat diorang ni. Diorang ni ibarat katak di bawah katil. Ha? Katak di bawah? Bawah katil. Oh. Bawah katil. Doktor round <laughs> itu jantan ke betina? Yang betina. Ha. Oh selokannya. Tapi hey, aku ada urusan dengan dia. Eh, kau. Eh, kau budak lagi, Sudah lagi. Sudah jangan gaduh. <laughs> ya, aduh. Kita kena saya ya. senang bahas. aja gitu. Aku eh, awak sakit eh? Saya serta. Dia sakit kena bagi ubat apa? Pinaldolistifah. Pinaldolistifah. Panadol istifa ubat. Panadol istifa bunyi Kelantan. Istifa <tuh> tu etifas dia memang bedal tadi. <tuh> oh, Panadol, Panadol. Eh. Janganlah yang orang ni. Sebab ada pesakit yang nak jumpa doktor. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. kena boleh. Kena, kena ini, boleh. Ini kena boleh. Kena, kena, kena boleh. Ini persembahan kena boleh. Ha? Doktor ikut saya. Awak ikut saya. Ha. Bukanlah. aku dah benci pegang kau. Benci. Bencinya. Panjang. Betul ni ibarat turun tangga naik ne uh, ne ada ta, tak. Ikutocera. <laughs> Datuk. Ini pesakit kita. Ha. ha. Ini Datuk Awi. Datuk Awi kenal? Kenal. Yang ni? Dah kenal. Ah. Tak kenal. Sepuntan aja gitu. Macam tak kenal. Lagu Awi tahu. Tahu. Ah cuma nyanyi. Teng teng teng teng. Ya, yeah, dia nyanyi. Pakaian di kedai dalam hidupku. Begitu tak pada. Tu oh, itu mana lagu Dato' Wi? Tak yang tu lagu Mawi. Kita nak lagu Dato' Awi. Da ah, Dato' Awi kenal. Kena. Kenal. Yang ni kenal? Tak kenal. Allah. Dia, da... dia tahu Dato' Awi tapi kalau lihat langsung ada. enggak. dan dan dan dan cece ya ji. Di satu dekat Siti Saleha. <laughs> uh, bangun bangau pagi depan dara cantik. Ah, huh. balik uh, balik rumah mit iz dengan aman masuk uh, minet. Oh parok ni parok. Oh parok mari lagi ni parok. Asli ini spontan sih. ya pantunnya ya. <coughs> Aduh. Wow. Wah. Ini keren Gren gren gren. Ya. Ya. Superstar keempat order wik boleh bagi dekat ni. Yo ni sebenarnya. Okey silakan Najib Mali komen anda. Terima kasih. Lopareh apa khabar? Lopareh. Lopare. Yo. Ambilan, syukurkan Allah. Ya. Allah. <laughs> Dan uh, Cili anda adalah. Syukur kepada Allah, Allah betul betul betul, betul. Teknik-teknik, taktik-taktik menghiburkan. Melalui Amin. pakaian, melalui mimik kadang-kadang. Mulai musik dan sekarang memilih seseorang yang tepat sari untuk menutup rancangan pada malam ini. Okey. Kali <tuk tangan> <tuk tangan> lagi. Kali lagi. Kali lagi. <tuk tangan> Kali uh, uh, lagi. Kali lagi. Kali lagi. Kali lagi. Kali lagi. Kali lagi. Kali lagi. Kali lagi. Kali lagi. Kali lagi. Kali lagi. Kali lagi. Kali lagi. Kali lagi. Kali lagi. Kali lagi. Kali lagi. Kali Komitmen anda pada komedian dengan sangat ini sangat ya. Hargai. Walaupun saya nak terus uh, memberikan galakan pada anda, hari ini saya dapat memberikan 4 star saja. pada oh, 4 star. Ya, 4 star Oke. Oke, cuy. Itulah tadi persembahan, uh, dua persembahan yang kita reaksi kali ini cuy. Ya. Dari persembahan Ubi, Minggu yang ketujuh, dengan persembahan Cili. Uh, persembahan yang kedua gitu ya Minggu yang kedelapan C Yang menurut saya uh, Apa ya Yang spesial uh, di persembahan Cili Itu adalah ya Karena kehadiran Yo Saya di sini tuh kayak melihat Yo itu Kayak sebagai peserta gitu ya Bukan, bukan sebagai tamu jemputan gitu ya Kenapa ya Kenapa Yo dengan Asib? Kenapa nggak bisa dimasukkan gitu ya Saya tuh saya berharap banget Kalau Yo dengan Asib digandeng gitu ya, digandeng masuk ke ini sih. Maharaja Lawak Megah gitu ya. Kalau bukan uh, musikal lawak superstar gitu ya. Karena mereka itu punya lawakan yang memang berciri khas gitu ya. Contoh ya dengan lawakan lawakan spontannya gitu ya. Cuman lawakan-lawakan uh, sp spontannya itu memang harus dikontrol gitu ya, harus di sedikit masuk di diberikan sedikit masukan supaya enggak apa namanya lawakannya itu atau Omongannya itu enggak membicarakan hal-hal yang sensitif gitu ya. Jadi menurut saya persembahan dari uh, chili adanya yo menurut saya itu memang pas banget sih ya. Dapat banget lawakannya sih menurut saya cuy ya. Dan kalau untuk persembahan uh, apa namanya? ubi di minggu yang ketujuh nggak usah ditanyakan lagi cuy. Persembahan ubi itu pasti konsisten cuy. Lawakannya itu enggak uh, enggak kurang, enggak terlalu lebih juga gitu ya. Kayaknya yang yang berlebihan Lawakan-lawakan yang bikin ngakak itu Kayaknya disimpan untuk final sih Menurut saya sih ya Oke setelah ini kita akan melihat lagi uh, Persembahan dari Ubi ya Ubi minggu yang Kedelapan, persembahan yang pertama dengan yang kedua karena dua persembahan, cuy ya. Jadi, setelah video ini, saya akan buat, cuy ya. Insyaallah, saya akan buat gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau memang korang suka dengan video ini, silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja, cuy. Dislike aja, dan kalau ingin melihat original videonya, jangan tengok di sini cuy. Ya jangan tengok di sini karena di sini saya cuma mereaksi aja. Kalau ingin tengok korang bisa tengok langsung di channel Astro Gempa juga ada ya di channel Astro Gempa atau di channel-channel yang lainnya je. Di sini saya semata-mata sebagai orang Indonesia yang mereaksi lawakan-lawakan yang ada di Malaysia. Oke okay, saatnya saya pamit. Thank you next, thank you next dan thank you next. Bye. What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it's squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could...